Awas, was, was, was, was, was. Ada di dalam lagi pak. <tuk> tapi <tangan> Bisa pelan-pelan <tuk tangan> <tuk tangan> baru itu ya laru ya laru ya ini banget jakano lagi malaud dan lo Ya, nah, yo. Ini yang hati -hati, ya. Ya, ya ya. Ya, Hati-hati, ya. Ya, ya, ya. Halo, halo. Halo. nggak tipanya loh oh, oh, lebih oh. Lebih ya lebih ya ya lah yang berapa pak? Oh barusan. Oh. Yang di sana masih tinggi? Masih pak. Ya nanti kalau itu turun, nanti nggak yeah. ya, turun di komplain <sum> ya, ya, pak, mau ya? Ya ya. kasih kedaruratan dan betul ternyata ini terjadi maka sepanjang malam sampai pagi satu telepon dengan para bupati wali kota tadi Bu Ita, wali kota Semarang juga sudah telepon maka kita minta untuk di -on -kan. karena hujannya uh, kemarin lebat frekuensinya juga cukup panjang sampai dengan hari ini dan kapasitas uh, beberapa kapal cukup optimal namun kita mojek untuk memastikan mereka on semuanya. Ini ada yang sudah lapor tadi dari Pekalongan, sekitar Cemplang, terus kemudian Pati, Semarang, Semarang yang bawah, Alhamdulillah, hujan berhenti tadi masih cukup tinggi, hampir sama dengan trotoar. Tapi tadi saya uh, ngecek ke sana sudah mulai surut. Mudah-mudahan kan hujannya surut langsung bersih. Itu memastikan pompa-pompa jalan. Demikian saya minta agar kalau titi disiapkan tempat evakuasi disiapkan sambil memastikan titik-titik yang perlu mendapatkan perhatian bisa diprotek. Seperti sekitar pompa itu mesti wajib mendapatkan peran utama untuk memastikan suhu pompa jalan. Kami tadi dengan pagi-pagi dengan BPW sudah meminta karena ada kondisi pompa yang harus dipelihara, maka kita minta untuk dikejot diperbaiki, insya Allah jam 12 ini akan selesai. Jadi masyarakat kita minta untuk uh, siaga karena kondisi ini diperkirakan oleh BMKG sampai dengan tanggal 3, sampai dengan tanggal tiga sehingga kita tiap hari tiap hari harus siaga uh, penuh. BPBD saya minta besar relawan untuk uh, menyiapkan kondisi-kondisi kedaruratan termasuk logistik peralatan untuk rescue uh, termasuk titik-titik kalau diperlukan evakuasi. Beberapa ya. titik yang parah gimana Pak? Kejernya kejernya parah, Kalau 4, untuk 5, yang 5. Uh, kota uh, Semarang pagi tadi juga sudah menunjukkan tanda-tanda agak tinggi. Tapi karena hujannya agak turun, cukup terbantu. Karena pompanya cukup kuat untuk bisa menyedot uh, itu. Tapi ini saya masih menunggu beberapa laporan, saya minta... Para Bupati, Walikota untuk memerintahkan seluruh lurah dan Kades, Camat mengecek ngecek di mana yang paling parah segera itu dilaporkan. Kita tolong dulu manusianya. Maka ini sekarang lagi laporan satu-satu masuk. Tadi yang di Pati itu depan rumah sakit ya. Terus kemudian Comal itu sekitar apa sungai. Memang uapannya cukup tinggi dan beberapa kali kapasitas nah, sungai memang enggak kuat. Ini saja ada dua pompa punya BBWS dan sebelahnya punya kota yang punya BBWS on terus sejak Tadi malam ya? Dari jam 2, Pak. Dari jam 2 nggak pernah berhenti. Nggak pernah berhenti. Nah, yang punya kota ternyata nggak mampu. Kenapa nggak mampu? Karena airnya sudah balik. Jadi, tempat pembuangan ke sungai itu sudah kalah tinggi dengan airnya. Maka dimatikan dulu mestinya. Nah, sekarang sudah mulai surut, sudah mulai bagus, sampai minta di onkan lagi sehingga kita rotok hal lain, ngecek terus, sehingga nanti kalau ini tinggi matikan. Baik begitu turun, sedot lagi. Akan terjadi percepatan penyebatan air untuk bisa masuk ke sini. Terima kasih ya, Kak. Ya, Pak ya, Saran, kembali kemana? Kebanjiran, kemana ya. apa? Baik, sampai baju. Bang, ya, geng, kita kebanjiran. <tuk> bisa, sampai temukan. Biaran, beng, beng. Kalau Kalau yang ini lebih kuat ya. Jadi dapat diri dia. Cara Pak. Ini dia tinggi ditekan aja ya. Kalau sudah terlanjur nyala nyala terus kalau sudah tutup air dari luar Begitu dimatikan kematian sama nyala, kita ke timur dari area dari luar, harus nyala terus mati dan kalau masuk, apa? efeknya, di mesin tidak apa-apa tapi, yang dari sini, yang Pak jadi itu kamera, iya, oh ini, ini? Jadi, kan di belok monitor, tuh, nah. Oh, semula mulai muda, katanya ya udah, Ini perempuan yang tinggi, ini tangan oh iya. Termasuk yang wanita, oh ya. Termasuk orang lain, orang tua, orang tua, orang tua, jadi tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, pipa mati, orang tua, orang lumayan masih. tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang 2TG yang ini uh, 1, 4, 1 itu uh, 300 300, 300, nah, 2,000 200. 200. 200. 200. <tuk> ya, dulu, ya mas yes, sampai, tak, ya, pak, oke, lagi ya kayung yes, ibu, kayung ibu terus ya itu gimana kami lo Dari ya Ya Ya Pak Pak pak kamu bagus Pak. Ya. Pak. Ayo, Pak. Kesehatan itu dengan pak. Cukuplah. Ay, ini parah nih Pak <laughs> Ayo laman ayo laman Itu sama. Itu Ini sama sama. Jadi mulai tidak bisa pakai gratis gravitasi mulai <laughs> jam berapa? jam pagi? sudah nggak bisa lagi tapi tadi malam, pemain itu terus jina anak begini, pik sudah. olahraga Sudah. hari Sudah. Sudah. Bisa, Mas? Mas? Oke. Kita hari atas, ayo, taman, Jangan nunggukan Mas. banjir Kalau banjir, nekat terus, yang usai itu, nah, nah, karena itu katanya yang membereskan vendor, vendornya suruh kesini sekarang, mas. ini akan tiga hari, dua belas kemungkinan empat hari. Nah, Pak baru bicara jam dua belas, insya Allah beres. Nah, makanya gini, itu tadi alasannya banjiran nggak bisa kesini, saya mungkin bisa kesini. Nah, ini, mas. Oke, ditelepon dengan segala cara kalau perlu bawa truk mas. Kalau pakai truk itu tinggi, kalau tinggi pasti bisa masuk. Oke. Okay. Sampai paksa hari ini dia harus ke di sini gitu. Ya. Dan nanti kalau sudah, apa mereka bekerja, tolong direkam di video dikirim ke saya. Kalau ada ya. Ya, nanti sudah minta ya. Oke, okay, makasih kasih. ini orang untuk Ternyata dua pompanya gak capai.